Halo guys kembali lagi di sini bersama Bang Epen ya guys ya saya bermain di gate of Olympus kita bermain di gate of Olympus mencari pola-pola JP untuk hari ini ya guys ya jadi buat kalian tonton terus Pola-pola dari Bang Epen ya guys ya Kita bawa modal 55.000 ya guys ya Dan gue langsung saja main nekat guys ya Main 3.000 ya guys ya Antara rungkat atau dikasih ya guys ya dari ini spekulasi dari saya bermain. Oh ternyata langsung dikasih Crispin nyentit Siapa ya, gue? Ini gue spekulasi ya guys ya Gue spekulasi modal 55.000 Dan Hai, coba kota kurang satu babi, babi, hmm, kurang satu Oke okay, turun Merahnya yuk oke turun merahnya yuk satu Oke merah kurang Oke oke okay. okay. diamond bisa oke biru ya guys ya hai, ya, hai, guys ya ya Udah ada obat ya guys. Oh iya lupa gua belum memperkenalkan gua bermain di BO mana ya guys ya. Jadi gua sekarang bermain di Rupiah 138 ya guys ya. Oh dikasih tambahan lagi. Dikasih tambahan lagi oleh Get of Olympus. Gimana guys? Mantul bukan? Mantul. ya nah, ini spekulasi ya guys ya. Ini spekulasi. Jadi Niru boleh gak ditiru enggak boleh ini karena hanya teman. Kalau mau niru ya mau silakan. Itu pakai pola-pola saya gitu ya. Modal receh kan? Modal receh tuh udah, udah jadi 84.000 itu tinggal 9. Pin lagi ya. Ada obat, ada obat. Oke. Oke duningnya banget mau turun gua santai-santai guys ya gua sambil bakar rokok dulu ya guys ya tadi gua bermain santai-santai aja sambil bakar rokok tapi sayangnya saya lebih suka lebih suka lebih suka hahaha lepasin yang belanja jessia sampasinya terjadi ribu kasih kemenangan dua oleh rupiah 138 apa enggak manis, manis sekali ya guys ya manis, manis, manis. Oke pecah. loh hmm. masih masih santai dulu, santai dulu guys, santai dulu guys. Kita masih tetap ber 3000 ya guys ya. santai dulu ya guys kalau rumput ya udah. Bukan tidak bersyukur ya tapi gue masih mau cari pola-pola lagi buat kalian dan oh lupa lupa, lupa terus gue ya lupa lupa terus ya kan kata-kata gue jangan lupa diklik tombol like dan di share juga ke teman-teman kalian di subscribe juga baris yang belum subscribe ya guys ya jadi yang belum subscribe tolong di subscribe dibantu subscribe dan diklik tombol loncengnya ya guys ya jadi biar setiap gua bikin video kalian selalu update dan jadi penonton yang pertama ya tertin kalinan Kawannya pecah kuningnya bisa merahnya kuningnya kurang satu Usman babi Usman tuh dikasih eh, ah masih dikasih eh. kalau memang udah nggak mau ngasih lagi ya kan gua kalau gua udah feeling udah gua ber udah berhenti udahlah gua stop lah lama udah profit ya lama udah profit ini eh, menurut gua udah profit sih udah profit tapi gua masih penasaran masih berapa menit gua bermain ya kan sambil santuy santuy aja gua habisin mau keluar dan gua habisin mau pergilah ini kalau misal dikasih JP sama rupiah 138 gua mau kawan lawannya pecah hijaunya hmm. yuk atau jam pasir hijau atau jam pasir kenapa ini jaringan hmm. ayo nah, cincin aja pasir jam pasirnya nggak mau konek kurang satu ngentot wow. tapi dari ethernya ngeledek mulu ya, ya. Tiga, tiga, tiga, tiga, di luar tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, mana tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, angkat tangan, angkat -angkat tangan malah Nih gua kasih pola lagi, ya guys. Ya, turbo SS10 aja, ya guys. Ya, song, bersyukur tetap bersyukur guys tetap saja bersyukur 14 hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Astaga. masih belum mau kena. Ini gua spin 100 SS ya guys. Gua stop. Paksa hmm. us, paksa us, paksa us kurang satu us. babi Usman udah dikasih 350.000 ya guys ya. Udah dikasih 350.000 ya jadi gue aspin santai dulu kalau memang gak udah gak dikasih udahlah gue cabut ya coba cabut aja gue cabut aja kalau udah gak dikasih cabut aja co. Apa udah modal Rp 55.000 dapat segini ya udahlah cabut aja lah jangan oke okay lah ya guys ya buat kalian semua terima kasih sudah mau menonton konten saya dan sudah mau memberikan support saya ya guys ya gua izin pamit undur diri, see you tomorrow, sampai ketemu besok lagi ya guys ya, oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.